Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, di Lovers, serta Lestal Lovers dimanapun kalian berada, di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejadian. Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate. Dalam terhangat seputar Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. Unggahan pertama persahabat ya kita lihat nih. Ada sebuah unggahan special momen persahabat ya tentunya. Ini ada unggahan dari Teh ocha yang meripos kembali unggahan Kakak bilarni nih persahabat Ini luar biasa Sebelumnya Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan Sukses ya Teh Itrosa Untuk single terbarunya gak pernah mengecewakan lagu-lagunya Teteh Emang luar biasa Masya Allah banget ya persahabat ya Ini adalah unggahan Kakak Bilar yang diripos kembali oleh Teh Ocha Dan kita lihat Ada sebuah kalimat yang ditambahkan oleh Teh Ocha Makasih kakak Kasih lagu ini buat dede Wanita hebat Masya Allah Luar biasa banget persahabat ya Teh Ocha bilang Lagu ini buat dede Lesti Kejora Yang mana tentunya dede Lesti adalah Wanita hebat Wanita kuat Luar biasa Mudah-mudahan dede Lesti selalu diberikan kesabaran dan kesehatan Amin Onggan tersebut pun diri post kembali oleh akun Instagram HP Kentang Kota Sultan Tentu banyak sekali komentar dan tanggapan juga yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Lilik 5099 mengatakan Masya Allah, Teh Rosa begitu sayang sama bunda BBL, kakak adik yang saling support Luar biasa banyak para ya Yuk tetap kompak dan solid, selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih Wow ini momen di lokasi syuting ya Kakak Bilar langsung diserbu oleh emak-emak Leslar nih Ini tentunya garda terdepan persahabat ya <guruh> Luar biasa mudah-mudahan selalu kompak Selalu solid mendoakan mendukung untuk idola kita kakak Bilar Yang mana selalu mendapat support dari para fans sejati Leslar Diunggah kembali momen ini oleh akun Instagram Leslar Kendari 01 1. Banyak tanggapan juga yang diberikan dari para fans, yakni dari akun M Hanuskar Anuskar 1137. Tetap semangat ya bunda-bunda, emang bunda-bunda pasti bikin kakak dan dia lebih semangat. Amin. Dukung, support, terus persahabat ya untuk Leslar. Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Instagram. Wida Arwans 91 si kakak emang selalu humble sama siapapun, tapi fansnya, Mbok ya, jangan sering-sering dong datang ke lokasi syuting, pikirin kesehatan dan privasi artisnya juga, maaf katanya tuh. <laughs> Dapat teguran juga nih, Pak ya. Yuk tentunya kita doakan saja yang terbaik untuk inilah kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ke kabar berikutnya. Kita lihat juga, Pak Sahabat, ya, ini momen ketika Dede Lesti di tempatnya. Mbak Gigi, ya, Masya Allah, perhatikan di postingan ini. Dede Lesti lagi memegang kamera, tuh. Wow, Bunda, Bunda Dede Lesti kejora luar biasa selalu membuat bahagia fansnya. Tetap menjadi tentunya seorang Leslie kejera yang baik, humble, dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua. Dan nah, dikabarkan juga, persahabat ya, kolaborasi, dedek, alasi, dan Bang Gigi juga ada di situ. Mama Paula ya, wow, Kiano juga ada di situ. Masya Allah, makin gak sabar tentunya menantikan vlog dari idola kesayangan kita persahabat ya. Dan unggahan tersebut pun diri oleh aku putih dan skor bilar Kalimat caption dituliskan dalam postingan tersebut Gak sabar liat bundanya BBL sama Makiano kan Dede sayang banget sama anak kecil tuh Persahabatnya pasti cute dan seru banget ya Mudah-mudahan saja rezekinya nular ke Dedek Lesti. Persahabat ya Rezeki Mbak Gigi dan... Paula ya luar biasa pokoknya mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Selanjutnya juga persahabat kita lihat nih, masya Allah bangetnya luar biasa diunggah dari igasnya Bang Fali Akbar tuh kolaborasi bareng Rans Entertainment ya masya Allah ada Bang Abrar, wah wow, ket selaku ketua dari Rans ya. <gulau> mudah-mudahan saja ada kejutan dan ada tentunya kabar baik dari Leslar dan Rans Entertainment. Ke kabar berikutnya kita lihat juga Persahabat ini ada tanggapan dari Kartika Putri ya. Ada yang bertanya di Persahabat ya, pendapat Kakak tentang nikah siri baru pesta katanya tuh Persahabat ada jawaban soal tentunya pernikahan siri dari Kartika Putri. Di situ menyampaikan hal hm, aku pun nikah siri dulu. hahaha ternyata Persahabatnya Kartika pun dulu menikah sirih persahabat ya dan gak ada pesta tapi segera diresmikan di hukum negara biasanya banyak alasan orang nikah sirih dulu yang pertama biar halal atau gak zina, Yang kedua ada kontrak kerja yang belum selesai Dan yang ketiga itu keinginan keluarga Dan yang keempat gak sabaran Haha <gap> dan lain-lain sebagainya Persahabat yang penting Itu adalah harus segera diresmikan di negara Kalau nikah sirinya cuma sementara di bawah satu tahun Dan sebelum punya anak oke lah Kenapa harus diresmikan negara? Biar anak punya akta kelahiran Biar kita juga aman secara perlindungan hukum Dan punya buku nikah Jadi tinggal bareng juga nyaman Hehehe lucunya ya Sebagian netizen yang nikah siri Dipermasalahin yang pacaran Bahkan tentunya Sampai tinggal bareng dipuji Atau dipuji Haduh, ya Ini tanggapan dari Kartika ya Ini dengerin dipahami Tentunya ini adalah suatu tanggapan yang luar biasa Juga dari Kartika Putri Persahabatia, ya. dan kita lihat juga kungan berikutnya. Di sini ada sebuah tanggapan juga dari pakar hukum. Menurut Abdul Fikar Hajar, seorang pakar hukum menyebut bahwa Lesti dan Milar ini tidak melanggar hukum. Persahabatnya selama Lesti dan Milar tidak menyebabkan kerugian publik. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pasangan suami istri tersebut Tuh dibaca ya Karena tentunya Deddy Alasif Jura dan Rizky Bilar itu tidak melanggar hukum dan kekabar berikutnya juga persahabat kita lihat diunggah Om Izhar Ya Masya Allah ternyata, Om dan keluarga ada di Medan ya Yun. Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari keluarga besar Lesti dan Pilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Mungkin ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.